Mas hari lebaran kok malah gak sayang-sayangan malah tukaran sadaro Mbak berarti kue salah satu jurus jitune pacarmu ben dolan ambe liyane